Putaran ketiga zong, oke empat berpecah pecah pisang, manggis connect. bagus, Jelly biru Candy di konek mana perkaliannya lagi, cakep udah kali 8. tambahin lagi, lumayan ada tiga perkalian guys ya, ini kali 11. nah dua ribu mega mega lodonya dapat di sini cakep banget, oke mantap. Mega megal dapat ya, mega megal. Hai hai hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasa, guys ya. Bersama saya lagi di sini, kita bermain lagi di Bobohan, ya guys ya. Bonanza yang ori di sini, aku buat anak kenakalan 100.000, dan di sini bakalan aku spin manja. Dan kita bongkar lagi nih, unboxing lagi nih, pola terbaru nih, guys ya. Oke, tiga kali manual di awal, di bettingan hmm, 800, di sini aku naikkan betnya langsung 6000 rupiah double bet aktif di sini, quick spin, kita aktifkan double centang kita aktifkan juga guys ya nah kita gaskun langsung di bet 6070 putaran ya 70 putaran di mode quick semoga kita dikasih free spin langsung di sini, yang cepet dan wangi nah satu lagi sabi nah bener guys ya dikasih langsung cok diturutin apa kita ya apakah di sini isinya bagus atau cuman angin doang kita lihat nih guys ya putaran pertama zonk putaran kedua hampir dapat. putaran ketiga zonk Oke okay, empat baru pecah pisang manggis connect bagus jelly biru Candy di connect mana perkaliannya lagi cakep udah kali 8 Tambahin lagi lumayan ada tiga perkalian guys ya ini kali 11 nah ribu mega mega lodonya dapat di sini cakep banget oke okay, mantap mega mega lodon dapat ya mega mega lodonya dapat di sini nice banget sisa enam putaran atau lima putaran lagi di sini Oke okay, connect pisang Aduh sayang banget tuh Semua ini nggak connect 222.000 ya. Apakah cuma segini doang dikasihnya? Oke, tambahan free spin plus kali 10 connect, lumayan. 24.000 enggak masalah. 5 spin lagi ya, tambahan lagi. Oke, cakep, masih bisa nambah. Ayo dong. Woody set kali 3-nya. Oke, semongki Oke, pisang anggur boleh turun. Nice banget di sini udah ada dua perkalian Oke, okay, 11 oke, okay, 15 berarti ya, lima perkalian, lima ribu, delapan oke, anggur, pisang, heeh, uh -huh. perkalian, Perkaliannya mana? Mar kalian, perkalian, butuh perkalian, mang, tiga belas 25.000 ya ampun, kali lima doang, oke okay lah, gak apa-apa ya, lumayan, lumayan, dapat nice, seratus dua rupiah, oke, okay, lumayan, lumayan, lumayan, daripada kakak connect cok ya, daripada kakak connect, ya udah, mending dikonekin ya kan, kali lima ya, itu kalau cepet, lumayan banget, cok. Oke okay, di sini totalnya 457 rupiah ya. Dua putaran terakhir. Oke okay, candy biru connect. Alah 7200 dikali sebelas. 79.000. Oke 500.000 udah dapat sini. Semongki. Kali 6 Oke okay, lumayan. Nambah lagi agak 14.000. Jadi jadi 550.000 rupiah ya guys ya. Kita dapat versi pertama dan hasilnya lumayan setengah juta juga di aku langsung stopin aja. Di sini aku langsung stopin dan sini aku coba turunkan lagi bet karena udah cuan udah cukup ya. Udah di atas minimal cukup, kita batas uh, minimal kita bisa WD ya. 5 kali lipat dari modal. Nah, di sini aku coba putar lagi di 70 putaran quick spin, nggak pakai double bet di betingan 400 ya. Kita <coughs> kita putar santai lah ya di bettingan kecil ya. moga aja di sini di bettingan kecil ini kita dapat profit juga ya. Dan seperti biasa di sini, guys ya makasih banyak yang udah selalu hadir yang udah nyempatin waktunya untuk singgah di channel kita. Nah yang baru bergabung jangan lupa dibantu komen like share dan subscribe juga musuh ya yang belum. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan juga ya notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru di channel kita ini ya guys ya. Karena setiap hari bakalan update uh, bocoran pola terbaru untuk bermain di sweet bonanza yang biasa ya guys ya. Nah apel boleh. Oke okay, gak mau, masih aman ya 600 ribu, oke okay, skater dua, okay, candy biru, semangka pisang anggur, nice banget Oke okay, lumayan <coughs> 52 putaran lagi masih banyak guys, ya, masih banyak, masih banyak disini putarannya, oke okay, konik lagi Sip, skater dua, anggurnya kurang banyak, oke, okay, manggis skater dua lagi di sini, Skater dua, skater dua terus ya, lollipop dua, lollipop dua mulu ya Oke, okay, apelnya yang pecah di sini ya? Candy biru, kapas, monkey. <tuh> 40 putaran lagi ya, 40 putaran lagi pisang. Uh, ayo dong, tambahin lagi dong. Di bed kecil gak apa bapak, sih nggak masalah. Kalau udah begini, coy, ya, kalau posisi udah begini, udah cun begini ya. Minimal 5 kali lipat dari modal kita deposit, atau ya kan? Itu udah WD nya aja, coy, ya. Kalau kalian ragu, nggak usah diterusin, bed gede kalau mau putar-putar ya di kecil aja supaya apa supaya kemenangan kalian nggak terkuras lagi guys ya main san main santai main aman yang penting WD guys ya yang penting mah WD cok beneran yang penting WD mah <tuh> dapat 500.000 udah lumayan coy baru berapa mandi kita main udah dapat 500.000 kan lumayan sih nah, gitu aja terus ya guys ya oke kan di biru masih terpantau aman masih di atas 600.000 lebih 3.000 ya 603 nih saldo kita pecahannya masih ada terus di setiap putaran enak lumayan <coughs> Oke okay, Monkey, anggur Oh nggak mau Ayo dong 22 putaran lagi ya 22 putaran lagi Sabi skaternya kurang satu loh uh, lollipopnya kurang satu cowok uh, candy birunya lumayan pisang jelas banget banyak anggur turun uh, apel kurang satu nice banget di sini oke okay, lumayan <coughs> 18 putaran lagi guys ya. 18 putaran lagi di sini. Bodo, apel perpaduan apel pisang satu lagi. Dapat, cok. Dikasih free spin kita ya. Dikasih free spin di sini di para ceperak atau staraba itu 40 ribu ya. Lumayan nih. Bisa nih yuk dapat-dapat 100, 1.200 sabilah ya. Kalau bisa dapat ya. Kalau bisa dapat ya. <tuh> Oke, okay, pisang, candy dua, nambah lagi free di sini tambahan. Oke, okay, tambah 5 spin lagi. Oke, okay, masih banyak peluang kita untuk dapat cuan lagi ya. Walaupun kita di bettingan 400, kita terima aja ya Bapak dapat, semogaonyang kamu mau pecah. Dan seperti biasa ya Bang ya, di sini selalu aku ingatin untuk kalian boski ya bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata, jadi jangan terlalu over banget untuk bermain ini guys ya. Apalagi sampai-sampai uh, make deposit uh, make depositnya pakai dana untuk kebutuhan dapur ya guys ya. Di sini aku menyarankan kalian untuk kalau bermain itu cukup pakai dana kenak-kenakannya aja guys ya. Oke, kita dapat Megalodon ya, sini lumayan. 221.000. Bodo best lah, per kali ini udah gede-gede tapi nggak pecah. Kurang-kurang satu, kurang satu, kurang satu semua tuh gambarnya. Hmm, <coughs> tiga. <coughs> nah, ini connect baru connect. Hmm, sampai batu Pak, cu. cuk. <coughs> dua, sepuluh, dua, empat belas. dapat nice kita ya oke lalu main guys ya. Dapat nice. Eh, uh eh. -uh. Uh, connect nice. Di sini kali 16 belas. Manggisnya pecah juga. Candy biru boleh sih kurang satu bagus oke lumayan ya 1400 dikali 16 dapat 22 kita dapat super guys ya oke cakep di sini kita dapat free spin ya. untuk kedua kalinya di sini kita dapat 50.000 ribu nih tambahan mantap banget pokoknya eh kelar di sini Oke, eh, harus ada dua putaran lagi ya masih ada dua putaran lagi ini terakhir Oke, okay, ribu 53000 di sini guys ya. Oke, okay, mantap. Di sini masih ada putaran yang sisa dari 70 tadi ya. Kita lanjutin aja ya guys ya. Kita lanjutin aja sampai kelar. Dapat nggak dapat lagi tambahannya bodo amat. Yang penting langsung kita WD, kita amanin nih 650.000 nih ya guys ya. Udah mantap banget dengan modal 100 dengan pakai pola 3 70 dan 70 kita dapat profit guys ya. Nah, di sini aku berterima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian pas nyoba ini dapat juga ya hokinya, dapat juga cuannya dengan menggunakan pola dari saya ini. Seperti biasa, guys ya. Oke, di sini bakalan kelar. Kita cabut dulu, Bang ya. Makasih banyak. Salam sejahtera dan bye-bye. Thank you, guys ya.